Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan tentang subjek, predikat, objek, keterangan waktu dan keterangan tempat versi Indonesia dan versi Korea. Semoga yang aku ajarkan tidak lain hanya untuk ibadah, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. di sini ada versi Indonesia. Kalau ind di Indonesia dari subjek dulu predikat objek keterangan waktu atau keterangan tempat. Di Korea harus menggunakan subjek keterangan waktu atau keterangan tempat objek dulu terus predikat. Kita contohkan mas mimin besok ke pasar pergi untuk membeli topi mas miminnya subjek besok adalah keterangan waktu ke pasar itu keterangan tempat pergi untuk membeli adalah predikat topinya sebagai objek bila di bahasa Korea kan, mimin ke nail si jange mojale Saro Gayo Mimin sika, mimin sika adalah mas mimin, sika adalah si adalah mas atau mbak, banyak partikel subjek. nail si jange jarel, rel adalah partikel objek, jadi dia menunjukkan bahwa itu adalah objek rel. Saro kayo, saro kayo, saro kayo pergi untuk membeli, sanya pergi pro untuk kayonya pergi. Jadi untuk catatan jika ada keterangan waktu harus didahulukan terlebih dahulu daripada keterangan tempat. Di sini kan ada nail ya. Nail kan keterangan waktu. Keterangan waktu bisa besok, nail atau jam itu didahulukan daripada keterangan tempat jadi misalkan Mas Mimin pergi ke pasar besok yang bisa Mas Mimin Mimin Siga pergi ke pasar Gayo dulu nggak bisa jadi harus ketanam waktu dulu terus keterangan tempat baru pergi misalkan Mimin Siga si jange nail Gayo ya asing didengar enggak cocok jadi harus mimin shika nail si jangih kayu misalkan begitu biar biar teman-teman lebih mudah mengerti kita coba bikin kalimat pendek dulu yang lain di sini aku bikin SPO dulu enggak ada aku buang dulu keterangan tempat atau keterangan waktunya kucing makan ikan jika dikoreakan menjadi kucing ikan makan ikannya adalah objek makannya adalah predikat jadi goyangika sensonal mogoyo jadi dikasih l dikasih l biar dia menunjukkan adalah dia yang dimakan sengsongan mogoyo dan di sini goyangi adalah kucing ganya partikel subjek adalah dia yang memakan subjek ya. contoh lagi kucing makan ikan yang di atas meja kucing sebagai subjek, makan itu predikat ikannya objek yang di atas meja adalah karena itu di atas meja yang di atas meja menjadi keterangan keterangan tempat jika di bahasa koreakan menjadi kucing yang di atas meja ikannya dimakan Gitu ya, di pasok Korea kan menjadi goyangika ika, wienen, sengsone mogoyo. Jadi yang di atas meja itu adalah pasok Koreanya, sitak wienen, wienen, itu adalah meja wien itu di atas inen itu yang ada jadi misalkan kucing yang di atas meja enggak pakai inan, goyangi gak siktak wienen sanksonal mogoyo kurang tepat kalau ada yang ada itu lebih cocok Goyangi goyangika siktak wienen sanksonal mogoyo jadi ini ada objek partikel objeknya yang dimakan ini yang memakan es jadi gitu ya ditambahkan inen biar komplit kira-kira udah tahu ya lanjut jika masih belum mengerti aku bikin kalimat yang pendek lagi seperti kayak gini, kita bikinkan ada. Kalau lengkap, kan ada SPOK keterangan waktu atau keterangan waktu). keterangan waktu atau keterangan tempat, saya bikinin dulu yang SP dulu. Jadi, subjek predikat di sini, contoh subjek predikat ada mimin gendut. Mimin gendut, miminnya subjek. Gendutnya adalah predikat. Di bahasa Korea, kan, menjadi mimin sikat, tungtung, heo, jadi nggak berubah, tetap subjek, predikat. Karena dua kata doang, udah mimin Sika udah di depan sih, mimin sikat, mas, mimin, kendut. Kira-kira tahu ya, terus kita bikin lagi predikat, objek predikat objek ya itu ini dicontohkan membuang sampah membuang sampah sampahnya adalah objek predikatnya adalah membuang membuang sampah kalau di Korea kan sampah membuang sampah yang dibuang gitu ya jadi serai kira se serai relnya objek Partikel objek menunjukkan bahwa dia yang dibuang, se-regional, Terus aku pinginin lagi dengan dua kata: objek dan keterangan tempat. Contoh objek adalah baju, baju di toko, di toko adalah keterangan tempat, di bahasa Korea kan baju ada di toko, osel gage isoyo, osel baju ini objek partikel objek, gage isoyo, gage adalah di toko, enya adalah di, isoyo adalah ada, miskalan cuma di Korea misal bilang baju di toko osel gage kurang-kurang tepat jadi harus dibuahkan kata ada biar lengkap dan jelas biar pada biar orang korea itu tahu kalau itu ada di toko osel gage isoyo ini dan misalkan SP ada PO kita gabungkan di sini mimin gendut membuang sampah misalkan bikin kata-kata begitu ya mimin gendut membuang sampah mimin gendut membuang sampah mimin gendut adalah S membuang adalah predikat sampahnya adalah objek jadi mas mimin gendut kita dengan bahasa koram menjadi tungtunghan mimin sika seragiril boroyo. jadi tungtunghan itu adalah yang gendut mimin sika adalah mas mimin katanya partikel subjek seragiril Boroyo jelas ya jadi ini adalah kata sebenarnya kata sifat ya kan cuman karena dibikin subjek menjadi digabung tungtunghan mimin si gitu jadi caranya begitu teman-teman ini sebuah contoh sebenarnya ini juga termasuk pendek ada juga yang Kadang subjek predikat objek, subjeknya enggak ada, langsung keterangan tempat dan keterangan kerja. Atau keterangan kerja enggak ada, bisa langsung keterangan waktu terus tiba-tiba ada subjek predikat objek. Jadi misalnya begini. Sekarang aku bikin contoh. wiang Kaneso dusurul masiko masih Masika masih soyo, wayang ganeso. Jika teman-teman itu tahu artinya ini adalah kandang sapi. Juice adalah jus. Masiko masih itu minum. Gonya kata sambung, yang artinya dan. Artinya dan dan di sini masih ke masih soyo masih itu adalah rasa karena rasa di subjek kita imbuhin kata ke masih ke masih soyo berarti rasanya enak begitu atau rasanya nikmat masih soyo itu adalah enak. jadi kita baca dari awal bila dibaca dari awal minum jus di kandang sapi rasanya enak gitu ya jadi ini karena ada kata sambung kok setelah kata sambung ada subjek lagi dan baru predikat begitu ini adalah bentuk panjang karena ada kata sambung. Contoh lagi, Mimin makan roti, rotinya bau. Mimin adalah subjek, makan predikat, roti itu objek. Terus rotinya bau, rotinya itu subjek lagi, bau itu predikat. Jadi bagaimana caranya? Mimin Sika panggil mong nende, pangi sokosoyo. Jadi di sini ada nende, nende adalah kata sambung, kata sambung yang artinya kalau arti tepatnya nggak tahu, nende bisa artikan penekanan menekankan bahwa ini adalah aku yang melakukan penekanan di video berikutnya pasti aku bahas kata sambung kata sambung tentang kata sambung kalau di sini sekedar tahu aja jika ada kata sambung, kita bisa ke subjek lagi, predikat lagi gitu ya. Mimin siga pangal mong nende pangi sokosoyo. Jadi pangi itu subjek ditambahi partikel subjek lagi. Sokosoyo itu adalah bau atau busuk. Gimana teman-teman belajarnya? jika belum tahu silakan atau saran silakan komen mudah-mudahan bisa aku jelasin sekian dulu videonya semoga bermanfaat semoga kalian semua jadi bersemangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh